Kita bersamamu mengenang asmara kita dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah dan ku maafkan kesalahan yang pernah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 Salam yang kau berbaik nama mara